yang begitu menyayat hati dan esok harinya kaya sepuh ini sakit kaya sepuh tiada henti-hentinya menangis kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya, mengapa kaya tidak berhenti menangis kaya hanya menggelengkan kepala dan terus menangis satu minggu kemudian mbah kaya ini dipanggil yang maha kuasa dan innalillahi wa inna ilaihi roja'un Dengan ditemani kopi, Wali Paidi duduk di teras langgar rumahnya Tadi itu Wali Pedi teringat dengan aktivitas salah satu putra kiai yang dikenalnya Gus Abu Baradewa Gus ini sangat low profile, pakaiannya sederhana dan itu-itu saja Tidak pernah ganti Kaos oblong lusuh dan celana training Bukan karena nggak pernah ganti Tetapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain Sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa, tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu. Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya. Walipedi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini. Ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi manten salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya. Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalah kabut. Adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa yang dipakainya tiap hari itu Sedangkan mereka kenal baik dan akrab dengan Ning yang punya hajat ini Dan dengan inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik perempuannya ini membeli kemeja yang bagus buat kakaknya Kalau nggak salah warna kemejanya ini biru langit Ketika memberikan kemejanya kepada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya memakai kemeja yang diberikannya Acara resepsi akhirnya tiba Adik Gus Abu ini datang duluan ikut rewah Ataupun biodo di tempat acara Hatinya ketar ketir menunggu kakaknya datang Ketika rombongan kakaknya datang Adiknya ini langsung berlari Dilihatnya kakaknya duduk di depan Dengan memakai kemeja yang dibelikannya Adiknya ini jadi lega dan tersenyum tenang Tapi alangkah kagetnya dia Ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya Wah aduh ucap adiknya terbengong. Olipedi menodot rokoknya, dia masih terkenang dengan Gus yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Setiap pagi Gus Abu Baradewa ini berkeliling melihat gubuk para santri apahnya, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Lalu Gus Abu Baradewa ini akan mengambilkan beras dari rumahnya. Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi melihat tanamannya, ada bunga, obat herbal dan lain-lain. Dengan telaten, Gus Abu memeriksa satu demi satu. Setelah beres, Gus Abu ini pergi ke rumah dan mengambil jagung, memberi makan ayam, dan puluhan burung darah. Para santri kadang nggak tahu siapa yang ngasih beras, karena kebanyakan para santri tidurnya sehabis pagi. Mereka sendiri terlalu tawakal, jadi nggak sempat ngecek berasnya habis apa tidak. Setelah semuanya beres, Gus Abu ini langsung pergi ke pasar yang santri rumahnya dengan naik becak mencari lauk pauk buat kepentingan para santri selama di atas beca tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemuinya dan dilewatinya sampai di pasar Gus Abu para dewa ini masih terus melanjutkan doanya setiap barang yang disentuhnya didoakannya kalau belanjaannya dirasa cukup Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran membeli koran buat adik-adiknya tabloid bahasa dan fashion buat adik-adik perempuannya tabloid olahraga, koran politik, dan ketatanegaraan buat adik-adik lelakinya tak lupa juga membeli buku kopi buat para tamu setiap hari dan setiap habis dari pasar uangnya juga habis, gak tersisa kalau gak habis, bus abu ini gak akan pulang sesampai di rumah, bus abu ini istirahat sebentar dan mulai menemui tamu sampai malam bahkan sampai malam hari tanpa disadari, Allah memberi pelajaran melalui bus abu ini buat siapa yang mau bertafakur dan bermata hati manusia itu harus berusaha rahmatan alamin karena itu adalah salah satu tanda insan kamil Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut bukan seperti Gus Abu ini gak sakti dan gak berani Tapi Gus Abu ini sudah mulai masuk pada konsep cukuplah Allah bagiku Dan gak ada perasaan was ataupun khawatir tentang Allah Dan tidak ada perasaan takut terhadap apapun kecuali takut kepada Allah Pernah suatu ketika Gus Abu ini membela temannya Dan karena hal tersebut Gus Abu ini harus berhadapan dengan enam pendekar yang sudah kusur Ataupun masyhur akan kesaktiannya Ketika berhadapan Gus Abu ini hanya menguncungkan tangannya Dan seketika itu enam pendekar ini lumpuh tidak bisa bergerak Dan Oli Paidi menyedot rokoknya dan berucap Gusti, direkulo Gus Abu Baradewa Al-Fatihah Wali Paidi pertama kali diberitahu oleh Nabiullah Khidir kalau dia adalah wali pengganti mengalami kegagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit setiap bulan minim dua kali wali Paidi sakit kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya kreges ruas-ruas tulangnya serasa mau copot dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya Akibatnya, Wally sering tidak hadir di acara-acara yang biasa beliau hadiri. Seperti ngopi bareng, bermain, maleman, malekan, sampai bolo-bolo meledeknya. Seperti orang kere yang manja. Walipedi juga nggak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya, Nabi Kedir menemuinya dirinya lagi. Nabi Kedir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Kedir menjelaskan kepada Wally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 Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala Alak seperti yang kamu alami itu Wali Pedi manggut-manggut Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula Wali pengganti ataupun wali badal Seperti pemain cadangan dalam sepak bola Matur Sun, maklum, wali anyar-anyar jadinya manja Ucap Wali Pedi. Nabi Kidir berkata lagi bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit. Mereka para wali juga mengalaminya, tetapi mereka menyembunyikannya. Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, Oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Pedi terdiam. Dia menyeruput kopinya lagi. Dan mengambil satu batang rokok Dan menyalakannya Enak-enak merokok lewatlah seseorang Di samping wali Paidi yang menyamar Sebagai penjual gorengan Emang enak jadi wali Hehe, Kata orang misterius itu Dan setelah itu orang itu berlari Menyusul Nabi Khidir Wali Paidi bercerita Aku duduk melingkar bersama lima orang sepuh Yang aku tidak tahu siapa mereka Tampak dari wajah mereka Kalau mereka sedang berzikir sir Dan menunggu seseorang